kalau misalkan anda sekarang pengen berkolaborasi bisnis dengan orang lain ataupun partnership dengan orang lain bagaimana skema hitung setengahnya, bagaimana akannya kalau penasaran, tonton ke LRS oke kalian semua, jadi banyak yang nanya kan, kalau misalkan kolaborasi bisnis sama orang lain atau partnership gimana sistem hitung setengahnya kemarin ada salah seorang sahabat saya dari Malaysia dengan juga kan, saya buka bisnis di Indonesia gitu ya, ide dari saya, teman yang dijalankan operasional segala macam dari dia. wow, nah, ini kalau anda ngalamin kayak gini mungkin video-video gak sangat berat berarti buat anda, Maka aku ternyata sabar ya jadi gini teman-teman semua, pola kerja sama bisnis itu murni sekali lagi, itu wajib anda situasi seperti seorang business atau untuk entrepreneur, kenapa? karena ini di sisi penting uang legal dan kontrol partnership wajib di tangan anda, uang legal dan partnership wajib di tangan anda, Jangan pernah percayakan 100% semuanya kepada karyawan anda ataupun staff anda. Kenapa begitu? Karena itu sisi sentral, -sisi, sisi penting, sensitif, gitu. Dan termasuk masalah partnership. Nah sekarang mari kita lihat, mari kita simulasikan, mari kita ceritakan. Nah, contoh gini, anda pengen ketemu sama kolaborasi dengan seseorang, ini mas, ajak bisnis bareng, gitu.